2023 semua orang miskin Waspada Presiden Jokowi sudah mengingatkan bahwa tahun 2023 akan ada awan gelap bagi ekonomi dunia termasuk Indonesia OJK juga mengatakan bahwa resesi 2023 sudah hampir pasti akan terjadi Ada tiga faktor utama pemicu terjadinya resesi tahun 2023 Pertama, hampir semua bank sentral di dunia secara bersamaan menaikan suku bunga sehingga laju pertumbuhan ekonomi terhambat Kedua, inflasi di mana mana naik dari mulai harga bahan pangan kayak cabai sampai harga BBM juga naik, semuanya naik pasca pandemi COVID-19 Ketiga, hal ini diperparah dengan adanya konflik rusia Ukraina yang menyulitkan rantai pasokan komoditas yang di perlukan berbagai negara. Apa dampaknya? Kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan dan pasokan energi, meningkatnya pemutusan kerja, dan naiknya angka kemiskinan. Yang lebih parah, Credit Swiss dan Deutsche Bank yakni dua raksasa perbankan dunia sedang dalam jurang kehancuran, dan diprediksi akan senasib dengan Lehman Brothers yakni raksasa keuangan Amerika Serikat yang bangkrut pada tahun 2008 silam. Menurut kamu, apakah kehancuran ekonomi tahun 2008 akan terulang lagi di tahun 2023? Dan tahun depan sekali saya sampaikan, akan gelap